Kali informasi yang ada, kami pun mencari jalan ke sana. Tanya itu Gak tahu coba, coba tanya mereka Mereka dari atas kali Mereka dari atas kali Beruntung, di awal perjalanan kami dipertemukan dengan orang-orang setempat Kami bertemu Eja, Rifki, dan Iki Jalanannya becek, kami melangkah dengan hati-hati Semua tempat dipenuhi humus licin yang bercampur tanah basah pendaki lain mencoba memperingatkan jalanan licin karena hujan semalam Hah? Di atas di atas kasihan tar di situnya arah soleh habis hujan bisa bisa di ini ini adalah hutan jati kami harus menembus hampangan hutan ini dan licin seperti ini dibutuhkan kerjasama sama erat untuk bisa terus naik. Iya, ya, ya, ya. Menghindari jalan tanah, kami menerobos semak yang kadang berduri. Mas, Pak, berduri, Pak. Mana? Apa? Miring apa yang dicari, Pak? Celempet. Lihat celempet. Yang celempet saat dua ya. Oh iya. Kemiringan dan jalan licinnya mengingatkan kami pada Curug 2 di Cilember bertahun-tahun yang lalu. kami berpapasan dengan para pendaki yang akan turun. Kau diam ya, jangan nengok. Akhirnya kami mencapai puncaknya. Jadi tadi tuh guys ya aku nggak bisa menaiki nanjak banget parah sih. Tidak nggak dapet sama sekali sih. Wah perjalanan terjal. Perjalanan yang licin, semuanya terbayar sudah dengan pemandangan yang disuguhkan kepada kami. Pemandangan yang luas sejauh mata memandang. Ini oh, yang mau naik. Biasanya Kini saatnya kami menuruni jalan kak? pulang Bisa ya kak? Kak gua bisa ya? Kok bisa kak. Becinnya jalan saat naik, kini harus kami alami saat turun. Tangan harus kuat menahan badan. Jika tidak hati-hati dan tidak tertahan, kami bisa terperosok jauh ke bawah. berhasil turun dari puncak tadi di Gunung Kapur pokoknya perjalanannya ekstrim banget tapi ini cocok banget buat kalian yang pemula untuk naik gunung, pokoknya seru banget wajib ke Gunung Kapur Iya udah mau nyampe ini bener nggak boleh. Kau bu, kau bu, ini tahu. Ya udah. mau ambil videonya? Ini perjalanannya luar biasa buat saya yang pemula. Oke. Ya ngasih jalan nggak ngasih tahu kayak begitu? Dia udah ngasih tahu.